Akhlak mulia dan tutur kata yang baik memberatkan timbangan. Ada lagi satu amalan yang berpahala besar dan berat dalam timbangan. Apa itu? Yaitu akhlak mulia dan berkata yang baik. Dari Abu Darda, Radiyallahu, Anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat. Hadis Riwayat Tirmidzi 2134 Disebutkan pula hadis dari Abu Darda, Radiyallahu, Anhu, Nabi Sallallahu, Alaihi Wasallam bersabda. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlaknya yang baik. Allah sangat membenci orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Faedah Hadis 1. Contoh husnul huluk atau berakhlak yang baik sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin al-Mubarak adalah senyum manis, melakukan yang makruf kebajikan, menghilangkan gangguan. dua, Yang dimaksudkan dengan hadis di atas adalah yang berat pahalanya dalam mizan timbangan. 3. Allah mencintai dan meridai orang yang berakhlak mulia. 4. al yang dimaksud dalam hadis adalah orang yang mengeluarkan perkataan yang tidak enak didengar atau perkataan yang tidak pantas. Al-Bazi adalah orang yang berkata kotor. Jadi orang yang bisa menjaga perkataannya adalah orang yang akan berat timbangannya. 5. Mizan, timbangan, amalan itu ada dan wajib diimani. Jadi, orang yang bisa menjaga perkataannya adalah orang yang akan berat timbangannya. Semoga bermanfaat.